Assalamualaikum, teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Sampai jumpa kembali dengan kami di sini dengan channel Hachewa Science. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara merebus telur agar mudah dikupas kulitnya. Sebelum lanjut ke video. Apabila kalian mendapatkan informasi menarik dari video ini, tolong subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian menjadi orang pertama yang tahu video menarik dari kita. Lanjut, 6 cara merebus telur, agar mudah dikupas. Salah satunya dengan, mengupasnya, di bawah air yang mengalir. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk memasak telur adalah, dengan cara merebusnya ya teman-teman. Telur rebus, dapat digunakan sebagai bahan, makanan untuk topping, isian gado-gado, isian ramen, atau serapan. Telur rebus memiliki kandungan gizi yang tinggi, salah satunya adalah protein. Inilah yang membuat telur rebus begitu bermanfaat bagi tubuh. Telur rebus dapat menurunkan berat badan, membantu aktivitas otak, menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan mata, menambah energi. Saat membuat telur rebus, Kulitnya seringkali sangat sulit dikupas, dan tidak jarang daging telur yang terkelupas terlihat tidak menarik. Lantas bagaimana cara merebus telur agar mudah dikupas? Berikut adalah 6 cara merebus telur dengan benar agar lebih mudah dikupas. 1. Jangan gunakan telur yang terlalu segar. Apakah Anda tahu teman-teman? Ternyata merebus telur, dengan telur yang terlalu segar, membuat hasilnya sulit dikupas Untuk mengatasinya, Anda bisa menggunakan telur dingin, yang diambil langsung dari lemari es, atau dibiarkan di suhu ruangan tanpa takut kulitnya retak 2. Masukkan telur, ke dalam air mendidih Telur yang dimasukkan dalam panci berisi air mendidih Akan lebih mudah dikupas Daripada telur yang direbus dalam air dingin loh teman-teman Masukkan telur dengan ayakan berlubang Agar telur tidak rata atau miring Ya teman-teman Jangan menjatuhkan telur secara tidak sengaja Karena telur dapat mengenai dasar wajan dan retak Kalau begitu Putih telurnya akan terapung di air ya teman-teman. Kemudian biarkan suhu mendidih. Jangan biarkan air mendidih terlalu banyak, agar telur tidak menggumpal. 3. Gunakan pengatur waktu. Timer ini diperlukan untuk memasak telur, hingga tingkat kematangan tertentu, seperti telur rebus. Kematangan telur. Didasarkan pada waktu perebusan Antara lain Hasil rebus telur selama 4 menit Menghasilkan telur rebus ala ramen Dengan hasil putih dan kuning telur matang Hasil rebus telur selama 5 menit Putih telur matang dengan kuning pucat Hasil rebus telur selama 6 menit Putih dengan kuningnya padat Hasil rebus telur selama 8 menit Putih telurnya keras dengan kuningnya yang matang tetapi masih sedikit lengket dan berwarna keemasan. Hasil rebus telur selama 10 menit. Telur rebus memiliki putih yang lebih kencang dengan sedikit kelembutan di tengahnya. Hasil rebus telur selama 12 menit. Putih padat dengan kuning telur hampir matang. Hasil rebus telur selama 14 menit. Telur cenderung matang. Telur putih keras, kuning muda matang baik, renyah dan kering. 4. Gunakan semangkuk air es. Siapkan baskom berisi air es, pindahkan telur ke dalam baskom es, saat adonan telur sudah mendidih. Biarkan telur dalam mangkuk es krim, selama 2 hingga 3 menit. 5. Kupas telur di bawah air mengalir. Perhatikan bahwa yang terbaik adalah mengupas telur saat sudah cukup dingin untuk dipegang, lalu kupas di bawah air dingin yang mengalir Air ini akan masuk ke bawah kulit telur, membantu teman-teman mengupas telur hingga bersih Metode ini juga memastikan bahwa partikel kecil yang tertinggal di telur terhanyut 6. Biarkan setelah mendidih Langkah terakhir adalah memasukkan telur ke dalam panci berisi air, dan didihkan dengan api besar. Setelah mendidih, angkat panci dari api, dan tutup panci. Biarkan telur dalam air panas selama 12 menit, lalu pindahkan telur ke dalam mangkuk berisi air es, dan diamkan selama 4 menit. Dengan membiarkannya setelah direbus, kalian bisa dengan mudah mengupas telur rebus Itulah enam cara merebus telur dengan benar agar mudah dikupas Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Bye, bye